Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban halaman 25, 26, 28, 29, 30, dan 31 Pada tema 3 kelas 6 tokoh dan penemuan Baik kita akan menjawab pertama kali di halaman 25 Setelah berlatih diskusikan hal berikut bersama beberapa teman di kelas Pertanyaan nomor satu, apakah kamu berhasil mencapai jumlah yang ditentukan saat melakukan push up dan sit up? Jelaskan alasannya. Iya, saya berhasil karena saya mampu melakukan push up dengan jumlah yang ditentukan tanpa istirahat, dan terus dilakukan berulang hingga jumlah yang ditentukan tercapai. Pertanyaan kedua, apa kesulitan yang kamu hadapi saat melakukan push up, pull up, sit up, dan loncat tegak vertikal jump? Saya tidak menemui adanya hambatan atau kesulitan yang berarti dalam melakukan ke ketiga gerakan tersebut Terkecuali saya melakukannya lebih dari batasan jumlah gerakan saya yang biasa saya lakukan Maka otot yang saya gunakan akan letih dan keram Berikutnya di halaman 25 juga soal nomor 3 Bagaimana rencanamu ke depannya untuk meningkatkan kebugaran tubuhmu? Untuk meningkatkan kebugaran tubuh, saya akan menambahkan gerakan lain selain ketiga gerakan di atas, seperti berlari, jalan cepat, mengkonsumsi makanan yang sehat, seimbang, dan menjaga pola tidur. Pertanyaan keempat, bagaimana variasi permainan yang dapat dikembangkan untuk push up, pull up, sit up, dan loncat tegak vertikal jam? Variasi untuk gerakan push up, pull up, set up, dan loncat tegak adalah dengan menggabungkan dalam satu gerakan berkesinambungan. Pertama, lakukan loncat tegak, kemudian mendarat, dan loncat kembali untuk melakukan pull up satu kali. Selesai pull up, langsung duduk dan melakukan gerakan sit up satu kali. Kemudian balikkan badan hingga posisi terlungkup dan melakukan push up satu kali. Selanjutnya, kembali berdiri dan ulangi gerakan di atas. Berikutnya, kita akan menjawab di halaman 26. Amati kembali jawabanmu. Pastikan bahwa jawaban tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Tuliskan jawabanmu. Pada diagram berikut sesuai dengan urutan paragrafnya Baik kita akan membahas dari paragraf 1 yaitu topik masalah Penemu listrik adalah Michael Faraday. Kemudian untuk paragraf 2 Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel A pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Berikutnya, paragraf 3: Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat kedudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan. Listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas, angin, dan kulkas. Paragraf 4: Kesimpulan dan pesan. Pendapat pribadi penulis Listrik sangat berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari Kita bisa menggunakan untuk kebutuhan kita Namun harus dengan bijaksana Berikutnya masih di halaman 28 Gambarlah rencana rangkaian lampu seri yang akan kamu buat Sesuaikan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki Kamu dapat menambah jumlah lampu atau baterai sehingga rangkaian lampu yang dibuat teman-teman sekelas nanti akan menghasilkan kualitas cahaya yang berbeda. Gambar rancangan lampu dari seri sederhana. Baik di sini ada lampu seri sederhana ya, seperti ini. Berikutnya kita akan jawab di halaman 29. Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana. Yang kamu lakukan, laporan kegiatan percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Tujuan percobaan mengenal rangkaian dasar listrik mengetahui proses aliran lis, arus listrik. Alat-alat yang digunakan yaitu tang, cutter, papan triplek, bohlam, fitting lampu, saklar, baterai, kabel, lem, dan solasi, langkah kerja. Yang pertama membuat tanda pada triplek untuk menentukan titik letak masing-masing komponen. Yang kedua tempelkan dudukan baterai, saklar dan fitting lampu di triplek sesuai titik yang telah ditentukan. Yang ketiga kupas ujung. Kabel dengan kater lalu hubungkan ke terminal positif dudukan baterai Yang keempat potong kabel tadi sesuai jarak dudukan baterai dan terminal saklar Kupas ujung kabel tersebut lalu hubungkan ke terminal saklar Yang kelima ulangi langkah 3 dan 4 untuk menghubungkan terminal saklar ke terminal fitting lampu Serta terminal fitting lampu ke terminal negatif baterai Yang keenam tempelkan sedikit solasi ke setiap sambungan kabel dengan terminal setiap komponen yang ketujuh, pasang lampu ke masing-masing fitting lampu, dan pasang baterai ke dudukan baterai. Halaman 30, kesimpulannya adalah rangkaian seri membuat arus listrik mengalir dalam satu jalur. Jika salah satu lampu dinyalakan, lampu yang lain juga menyala, begitu juga ketika dimatikan. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 31, percobaan membuat listrik paralel. Baik, kita langsung saja isi. Untuk bahan yang diperlukan ada dudukan lampu, kabel switch on off, baterai besar 1,5 volt, kemudian lampu dan fitting. Fungsinya meletakkan lampu, mengalirkan arus listrik, menyambung dan memutuskan arus listrik sumber arus listrik, sumber cahaya. Kemudian satu buah 60 cm, tiga buah, tiga buah, tiga buah. Untuk alat yang digunakan ada gunting untuk memotong kabel satu buah, lakban menempelkan dudukan lampu satu buah. Berikutnya di halaman 31 juga, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Kita jawab satu persatu, hari ini saya mempelajari tentang push up, pull up, sit up, dan loncat tegak serta cara membuat rangkaian listrik seri paralel. Kemudian apakah kamu telah bersikap tertib dan disiplin saat melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana? Ya, saya telah ter bersikap tertib dan disiplin saat melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana. Sehingga percobaan yang dibuat berjalan dengan baik sesuai contoh yang diberikan Pertanyaan ketiga bagaimana rencana perbaikan sikapku Saya akan terus giat untuk bersikap baik dan bersikap sopan dan santun Untuk di halaman 31 kita jawab dari yang Kamu dapat mendiskusikan hasil percobaan rangkaian lampu sederhana kepada orang tua di rumah Ya saya sudah mendiskusikan hasil percobaan rangkaian lampu sederhana kepada orang tua di rumah Temukan jika terdapat rangkaian seri lampu di rumahmu Kemudian cobalah untuk mengidentifikasi ciri-cirinya. Ciri-ciri yang saya temukan yaitu memiliki cabang, hambatan total lebih kecil, tegangan arus listrik pada setiap komponen sama besar, namun arus listrik yang mengalir pada setiap komponen besarnya tidak sama. Baik, untuk referensinya bisa di simplenews.com. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.